Oke, next back dah, guys <laughs> tadi, guys. I'm back channel Kunci di Taiwan Saya lagi belanja Di super itu Super terbesar Di Taiwan ini Terbesar bermakas yes. okay, yes. Ini tinggal Milih-milih digongkes mah <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kopi ya, minum kopi ya guys. coklat si hey, baby 手机号码之后后才提上你手机号码才不 Yes, sudah sampai rumah, guys. Setahu gue. Mas <laughs> pedah nah, guys tadi, guys. Aduh. Sebal banget. <laughs> Katanya enggak tahan. Katanya minuman ini bisa untuk memperlancar datang bulan guys <SILENCIO> Alhamdulillah Terus saya beli ini guys Juru tadi ini harganya 80 MB terus ada sabun sabun luk tadi 75 MB sabun minuman sabun luk sabun luk tadi beli masker tapi karena tapi tuh habis gis. jadi biasanya enggak pakai masker kal kalau ini ini nyoba yang masker lipasur ini mah tapi murah Terus ada susu anak-anak jadi ini sekitar hak bis 1000 lebih, lebih sedikit, 1000 lebih sedikit lihat dulu kedala ke 2023 sillama jadi ini harganya 400 lebih, 500 nggak ada Ini kepingin itu guys, tadi kan dikasih sama majikanku. Oh rasanya emak ya, terus aku nyuguh sendiri, terus tak ngantin. Emak susunya, mampah emak. tes kiri top Tadi, 75 puluh dapat berapa ya? Enam, hai, hai, untuk tekan tombol subscribe-nya ya guys lupa untuk tekan tombol subscribe like dan komen di bawah dan buat kalian saya ucapkan terima kasih bye-bye